begini sih jadi halo guys kembali lagi di channel trimulya kali ini kita akan mereview mod Honda CB150R guys coba kita lihat Hazardnya guys Oh, Hazardnya di depan warna putih Kita lihat yang belakang Yang belakang juga warna putih Ini lampu dekat begini Lampu jauh begitu Oke, okay. okay, coba kita lihat Animasi ke satu guys Oh, animasi ke satu Orangnya Hilang guys Alias, bukan hilang bener ini, lihat guys Orangnya, eh, bukan hilang beneran Nah, ini guys oh, Lihat kan? oh, lihat kan guys Orangnya sebenarnya gak hilang Dia ngumpet di bawahnya, guys <tuh> <tuh> guys, langsung aja kita lihat Animasi kedua guys Oh, animasi kedua dia standarnya turun. Ya, guys, kita lihat animasi ketiga. Oh, animasi ketiga. Sopirnya tidur. Nah, di interiornya tidak ada speedometer. Itu HP yang buat GPS. Oke, okay guys, coba kita tes jalan, guys. Belum kita jalan, jangan lupa, guys, subscribe. Oke okay guys, langsung aja kita jalan. halo eh, hey, pinggir. Eh, hey, Bunyi mesinnya keren banget nih guys. Di sini kita langsung terobos saja, nembus, nembus balan. guys. Ayo kita lihat kecepatannya lebih dari 100 guys awas disitu di depan ada ada mamang eh eme eh, eh, eh. aduh aja kita lihat kecepatannya berapa sampai berapa kecepatan kita lihat Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, pusing aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, guys aduh, guys aduh, aduh, aduh, aduh, Kedepatannya udah lebih 120, 130 lebih. Hei, Bapak, ayah itu ada Bapak Papa Pro. Mamang. Saya oh, balap, Mamang itu dari mana? Tadi kedepatannya sudah melebihi 100 tiga puluh guys Aduh tolong apa ini jungklang eh jungklam waduh aku jungklam apa begini eh mundur mundur salah belok lagi oh ya oh, opo Oke, okay, kita jalan lagi, guys. Kita ngebut terus. Eh, jangan bilang jangan belok, bila, jangan belok. Jangan kesrebet, Jangan kesrebet, jangan. Jangan tolong. Jalan. Oke, okay, ngebut. Uh, udah 140 lebih. Sudah 140 lebih, guys. Aduh udah seratus empat puluh lebih seratus dua puluh lebih seratus enam puluh lebih kenapa kayak eh, begini? Oh, aduh. Uh, aduh, aduh, aduh, begini, tiba -tiba, guys. Uh, eh. aduh, aduh, aduh, aduh, tiba aduh, aduh, aduh, tolong Apa, tolong jalan lagi sopirnya tidur terus motornya jalan sendiri ah hai mau jalan sendiri ini motornya eh bangun nanti sepian begitu guys pak bangun pak bangun Aku pagi ah, ya. oh, Udah bangun dia guys? Udah bangun. aduh, Kenapa ini? Kenapa ini? Kenapa ini? Cuy, cuy, cuy, Kenapa ini? Eh, eh, uh, mau uh, uh. kita lihat. Nah. <tuh> bagus, tabrak lagi. Eh, yang eh, mental, eh mental, Awas, ada lagi, brum brum. Ayo pak sopir kita jalan pak sopir. Wih, kecepatannya tadi sudah melebihi 150 lebih. nah lele lele tolong kenapa bisa kayak begini, guys? Guys, guys. Guys, ini gimana, guys? <laughs> kenapa bisa begini motornya? Aduh, begini, ini. Eh, u kuy, flip-flip, guys. Tiba-tiba banget, flip ini motornya, guys. Eh, hey, sebentar, Bang. Sebentar, sebentar. Sebentar, Bang. Sebentar, Bilangin sebentar juga yuk jalan Duluan ini. Yuk kita jalan Dan juga loncat Ui, Loncat beneran ya, Kenapa kesini Kita ke jalan motor Wah, eh. Kok malah kelewatan Aduh Wala uh, kelewatan sih Oke okay guys, mungkin cukup sekian dulu video kita kali ini Karena ini kita tadi pengen pindah ke jalur motor Eh, cepet-cepet pindah ke sini guys, Ke pepohonan yang cakep banget Kalau kalian mau mod yang api tanah ini link ada di deskripsi guys jangan lupa like, comment dan subscribe dadah.